Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umir dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa wa ajmain amma ba'du. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita, yang telah memberikan nikmat iman Islam serta sehat walafiat Dan semoga salawat berbonjing salam tercurahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya akan menyampaikan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadhan. Direwetkan dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan daripada bulan Ramadhan. Saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan Lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an Rasulullah Wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahannya Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya dan menurut riwayat Al Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW, alaihi wasallam jika masuk bulan Ramadan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta ke adalah sifat murah hati dan banyak memberi Allah pun bersifat Maha Pemurah Allah taala Maha Pemurah nya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan dan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan juga paling mulia paling berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji Kedermawanan beliau pada bulan Ramadan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya sebagaimana kemurahan rubnya berlipat ganda pada bulan ini Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipat gandanya kedermawanan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bulan Ramadan, bahwa kesempatan ini amat berharga dan, dan melipat gandakan amal kebaikan, membantu orang-orang yang berpuasa dan berzikir untuk senantiasa taat agar memperoleh pahala seperti pahala mereka. Bagaimana siapa yang membekali orang yang berperang, maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang, dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang, maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Dinyatakan dalam hadis Zaid bin Khalid Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa Maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu Tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya hadis Riwayat Ahmad dan Tirmizi Bulan Ramadan adalah saat Allah ber ber Berderma kepada para hambanya Dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan Dari api neraka Terutama pada Lailatul Qadar Allah Ta'ala melimpahkan kasihnya Kepada hambanya yang ber bersifat kasih maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah niscaya Allah akan pem pemurah kepadanya Dengan anugerah dan kebaikan Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan Puasa dan sedekah bila diperjakan bersama-sama termasuk sebab masuk surga. Dinyatakan dalam hadis alih anhu bahwa Nabi s.a.w. bersabda, Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari, dari luar. Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab badui. Seraya berkata, Untuk siapakah ruangan-ruangan itu, wahai Rasulullah? Jawab beliau, untuk siapa saja yang berkata baik memberi makan selalu berpuasa dan sholat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur Hadis Riwayat Tirmidzi dan Abu, dan Abu Isa berkata, hadis ini gorib Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadan, terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini Puasa, sholat malam, sedekah, dan perkataan baik Karena pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keju sedangkan sholat puasa dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Taala. Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapus dosa-dosa dan menjauhkan dari api neraka jahanam. Terutama jika ditambah lagi sholat malam. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu merupakan perisai bagi seorang dari api neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majah dari Utsman bin Abil As juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya serta dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa itu perisai benteng kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka." Dan dalam hadis Mu'addu radiyallahu anhu Rasulullah Wasallam bersabda Sedekah dan sholat di tengah malam Dapat menghapuskan dosa Sebagaimana air memadamkan api Hadis Riwayat At-Tirmizi Dan katanya hadis ini Hasan dalam puasa, dalam puasa tertentu dapat Kekeliruan serta kekurangan Dan puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya dan dengan sedekah kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi karena itu pada akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan keji orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya jika ia dapat membantu orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum, maka kedudukannya akan sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah memberikan dan membantu. Tentunya, kepada orang lain itu disyariatkan baginya, memberi hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa bersamanya. Karena makanan ketika itu sangat disukainya, maka hendaknya ia membantu orang lain dengan makanan tersebut agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai dan karenanya ia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak memberikan anugerah tersebut. Sungguh nikmat ini hanya leda betik ketahui nilainya ketika tidak didapatkan. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam. Semoga senantiasa dilimpahkan kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad, segana keluarga dan sahabatnya. Mubilahi taufiq wal hidayah. Dan yang benar datangnya dari Allah. Dan yang salah dari dari saya, dari, dari saya pribadi. Mohon maaf apabila salah kata dan yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.